Guys, berjumpa lagi dengan Loren Cinar Barber. Kali ini Loren mau memotong Bapak ini, Guys. Bapak Sapi. I. Bapak Sapi. I. Pendowo katanya. Hmm. Ya, rumahnya di Pendowo. Bapak Pi ini nanti dipotong kayak gimana, Pak? Dipotong gimana? Rapi atau gimana? Rapi. Oh, dipotong rapi aja ya. Iya. Yeah. Dibikin rapi kan ini bapaknya kayaknya udah-udah kelihatan foto dikit gitu ya nanti dipotong biar kelihatan muda gitu ya mau Pak ya mau oh, mau tapi muda lagi mau kan beres ya. nanti Loren bikin bapaknya itu eh, 18 tahun tampil lebih muda gimana mau? mau mau mau Oke siap Loren akan bikin bapaknya tampil lebih muda usianya berapa Pak usianya berapa Pak umurnya umurnya berapa umurnya umurnya 41 tahun, 41 tahun. <laughs> ya ya nanti Oke okay, dipotong yang rapi Pak ya ya Oke okay, siap ya dimulai dimulai Oke okay, guys bikin ganteng bapaknya ya biar tampil muda ini dipotong kayak gimana ya kalau dipotong top block aja gimana atau toe atau apa ini tenang aja lihat guys saksikan sampai selesai ya ya yeah. rambutnya gini kira-kira bisa tidak ya dipotong tuk-tuk kalau -tuk -tuk. tuk -tuk -tuk, kan larinya ke depan ini kayak eh, gimana ya potong -tuk, -tuk, -tuk, tuk aja kalau naik-naik nice, nice, gitu rapinya kayak api, api menyala gitu Banyak bulunya, guys. dia coba so, loren bersihkan ya. Ya, lewatannya ya. nanti tampil lebih mudah. Soalnya loren tadi sudah berganti, mau bikin 18 tahun dia tampil lebih mudah. Jadi, kalau enggak nanti wah, bisa di Tenang, Mantain, lah bisa gawat ini. Loren, Santai ada ya yang penting. <tuh> Ganteng Ini petong yang rapi Agar Tampil lebih keren Lebih ganteng ya Pak oh. ya Iya Iya Kan bentar lagi lebaran ini Ketemu family Ketemu saudara Wih oh, Tiba-tiba ya. Jadi Ketemu lebaran gak bisa Ketemu saudara-saudara Di rumah aja mudah-mudahan segera cepat berlalu ini berubah waktu 19 atau lalu agar semua kembali normal. normal Tidak dalam segala sesuatu sulit Dibikin rapi pak ya jadi keterlapi pak ya Iya oke tapi lu ya iya enggak wajah pasti hmm. pak ini nanti keren oke eh. iya tenang ya. aja, sama ya, orang itu kalau foto lu pasti ganteng oke eh. dan Pasti rata Bapaknya nanti pasti senang banget ya, kalau tulang sekolah. Apalagi Sudah ya. terlihat lebih ganteng guys ya bapaknya. Coba, coba merenggoksi kandain Buat biar terlalu banyak tapi lebih mudah Aduh atas dipotong dari atas sampai bawah dibikin rapi dibikin tampen lebih ganteng lebih muda untuk sama kamar langsung saja ya tambah lebih, lebih rapi nih bapak kamaran bersih ya untuk lihat dari dekat hasilnya Kayak gimana detailnya Permisi Pak ya Bagian atas disentuh pakai pemerik Kalian bersihkan Ini bunuh-bunuhnya pakai kaper guys biar lebih halus Oke okay, guys, mulusakan ini apa-apa ya hmm. Udah ganteng sekaligus ya. Udah luar yang bersihkan hmm. Terus kita ya kita lihat dari dekat ya ini dia guys babaknya wow, keren Okay guys. pak sebentar sedikit pak pak oke okay. <tuh> oke okay guys pemotongan bapaknya sudah selesai gimana guys sudah tampil keren kan dengan gayanya yang sangat rapi ini guys gimana pak potongannya ini wah gimana? loh mas, kok gini ya? mas, loh, mas gini mas? ini tadi gini, mas? kan tadi bapak minta rapi loh kok di mas? kok gini gimana itu? ya? udah terlanjur ini pak gimana pak? kok gini mas? wah tuh. Sa Loren sama bikin potongan ini guys, gimana ini guys? kan kayaknya gak terima ini guys loh mas, eh, gini, gini mas? kok gini, gini mas? udah maaf pak ya maaf pak ya maaf pak ya ma Oke okay guys sudah selesai pemotongannya si Bapak Itu tadi cuman sekedar Rekayasa ya guys Tapi sebenarnya Bapaknya minta memangnya Potongnya seperti ini sih Oke okay? terima okay. kasih sudah menyaksikan Channelnya Loren sampai selesai Sukses untuk Anda semua bagi para subscriber-nya Orange Lalar Barber. Good luck. Dadah, Pak. Ya, dada, dada, dada, dada, Pak. Dadah, dada, Pak.